Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya apa kabar bapak-bapak para pensiunan dimanapun Anda berada nah teman-teman bapak-bapak, ibu-ibu uh, sudah saatnya enrollment sudah diadakan lagi jadi bapak-bapak yang baru pensiun ataupun yang belum melakukan enrollment atau perekaman biometrik data di PT TASPEN Jangan khawatir, sekarang PT Taspen sudah bergerak. Nah, PT Taspen sudah sudah melakukan apa kerjasama kepada mitra bank untuk melakukan enrollment. Nah, yang belum enrollment segera hubungi mitra bank atau tempat di mana bapak-bapak ibu mengambil pensiun ya. Tetapi di dalam enrollment itu sendiri yang direkam hanya ada dua item diantaranya foto wajah kemudian sidik jari nah untuk e, perekaman suara itu sementara di tiadakan karena mengingat e, kondisi saat ini masih pandemik oleh sebab itu persiapkan diri anda semuanya untuk melakukan enrollment kemudian jangan lupa Persyaratan yang harus dibawa antara lain adalah satu KTP, 2. buku tabungan atau rekening tabungan, yang ketiga karip atau SK pensiun. Bagi para pensiunan, eh, para pensiunan terusan atau pensiun eh, ahli waris, jangan lupa sertakan bukti eh, sebagai pensiun terusan atau pensiun ahli waris. So. Bapak-bapak ibu, jangan lupa kunjungi mitra terdekat Anda Dimanapun Anda berada, baik di bank manapun atau bank luar lain pun Jangan segan jangan untuk bertanya Apakah di sini sudah menyediakan alat enrollment atau belum Mengingat supaya bapak-bapak ibu-ibu lebih mudah dalam mengambil gaji Supaya tidak eh, terblokir Nah, Bapak-Ibu, jangan lupa enrollment sudah dilaksanakan. Oke, okay, check it out. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa like, comment, dan subscribe-nya ya. Nantikan video saya selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.